Ya. Yeah. bentar yeah. Bu, yeah. Buk, bentar okay, ye, Bapak turun dulu. Ini, dimatiin. ini jurusan mana? terminal atau mana? Hey, ya, ini. Yang kota. ini milik Bos Apa Soran. Ini, ya, ya. ini miliknya Bos, bapaknya setoran hari berapa seorang? Oh, kalau tahunnya ya normalnya 70 70-80 yeah. kalau sekarang ini? sekarang 20 aja berapa bapak sehari bisa bawang berapa? 10-25 ribu, ribu. makannya gimana? makannya yang murah-murah itu yang kubisan yang, yang, yang, yang penting makan gitu ya bapak <guluh> <guluh> lihat suratnya oke oh, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya lihat suratnya istri di rumah? di ya, kita mau lihat surat-suratnya Bapak Firnya? Hmm. Uh, Firnya, Firnya Bapak ya, Timnya Bapak B1 umum ini tahun 2020 Buatnya satu tahun, ya. tapi dimaikkan ke B2 umum ya? Iya mungkin nanti kalau udah habis kalau dari peti juga oh, ya. Pak Kamal, Pak Zuki Kamal surat-suratnya lengkap? Bapak kalau mancal seperti ini yang sabar ya Nggak usah ya Hari ini, ya. e -e -e -e. ini sudah dapat uang berapa? Ini e masih -e -e. berangkat Baru berangkat? Bapak, Bapak kita buat istri ya oke Pak, ya Pak okay, ya? iya, sama-sama ya? usah nebut ngebut pokoknya ya. sabar dikit ngatur sama-sama Nih. Hey. Coba berbagi sore ini kita bertemu dengan Pak D ini biasa bertemu di jalan ya, Lagi. ya. Setoran apa nih sendiri? Berapa sehari Pak D? 100. 100. Yeah, tapi hari-hari kininya cuma paling 80 70. 80 70. Bersihnya Pak D dapat berapa? Temu-temu lah, Kang. Enggak tahu. Nggih, <laughs> okay. Kurang mesti. Nggih. Okay. Okay. Kalau seperti ini? teman <gulis> Bapak ini biasa bertemu di jalan saling kegerus apa? Saya mau cek surat-suratnya. Oh iya. Yeah. Lihat suratnya Pak D. Ya, tidak apa apa ya. Bentar ya ibu Mbak. SIM-nya Pak D, Teguh, sudah bisa 1 umum, oke. Okay. Ini kirnya, Oke. Okay. snk mana, Pak D? Tunggu-tunggu dulu. Kita mau lihat SNK-nya. SNK-nya 29.10.20. Oke, okay. ya. Pak D, berangkat jam berapa? Saya pulang jam berapa? paling Bapak, Pak D ini berangkat setengah 5 pagi, itu enak-enaknya orang tidur, kalau orang malas loh ya, pulang jam 5 sore. Ibu di rumah, istri di rumah? Iya. Kita berzeki buat istri. Oh iya. Yeah. Ya? Yeah. sudah. Oh, Makasih Adea. Ya, yeah. ya. okay. harus cari mau kasih oh, ya Bapak Ibu, sebentar ya, baru sini. Bapak, mohon maaf, menganggung perjalanan ini, sudutan ya. mana? Batang Badar, Batang Badar. Bisa lihat surat-suratnya dulu? Ya, lihat suratnya. Sepi atau ramai? Sepi, Pak. Sepi. Buat setoran, buat makanan. Oh, ini setoran ya? Iya. Sehari setor berapa? puluh 30000 Pak. Dari rp itu sulit ya? Sulit, Terus kalau seter Rp30.000 itu Bapak bisa bawa berapa pulang? Kajang nggak bawa, Pak. Kajang nggak bawa uang? Ya, bener? Bener, Pak. Tunggu ini aja. Istri akan... gimana? Ya, istri. <laughs> Terpaksa ini. Ini hasilnya, Bapak. Iya, istri ya, Yakinnya, Bapak. Bapak dari jam berapa, Mancal? Jari jam 6, Pak. Jam 6 pagi? Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam. Ini mau pulang, Pak. Udah nggak ada perumpang sudah sepi Bapaknya mau pulang karena sudah sepi dapat uang berapa hari ini? Blak setoran, setoran. Makanya gimana tadi? Belum <luluh> <luluh> makan, Pak Ya Allah, musti <luluh> Pak, siapa namanya? Pak Aswan Pak Aswan, kenapa kami hentikan? Karena di traffic light dracik Bapak belok kiri lampu merah, iya toh? Penindakan pelanggaran lalu lintas itu bisa dilakukan dengan cara teguran lisan, teguran tertulis dan pilang. Bapak kita akan tebur. Tidak kita bilang Tidak nah, apa-apa ya. Biarin gendingan aku terus. Biar, biar, biar, biar teringat terus. Biar teringat terus. Nah, kuat Pak ya? Iya, Pak. Ini bakal tahan. -nama. Nama saya ini Dekat, dan... Dan terus. Dan terus Ini dua berapa? Disimpan jangan dibuang, buat kenang-kenangan ya. Istri di rumah kerja apa? Tidak kerja, Pak. Enggak kerja. Anak Bapak berapa? Dua, Pak. Dua masih kecil. Satu belum masih mau satu mau SMA. Bapaknya masih punya anak, masih paut Ya, Bapak Aswa, terima kasih sudah kami berikan. Mau cari rezeki, sabar saja, ya Pak. Ya, sabar, tidak usah ngebut. Paslon saat itu rezeki buat Ibu, ya. Ya, ya oke tenang hati-hati ya, ya, ya sama-sama ya. hati-hati ya oke masukinya bapak kalau ada apa-apa jangan telepon, gitu atau apa siapa saja atau binga ya oke monggo lanjut hati-hati